Assalamualaikum guys, kita akan masang double din kamera mundur pada mobil si grade. Sudah saya pasang kamera lewat di lampu plat mobil belakang. Itu dia. Jadi kabel kameranya kita masukkan di sela-sela pintu, terus terus terus ke depan lewat plafon kiri. Pasang dulu, baru kita masukkan ke sela-selanya nanti. kabel merah akan kita gandeng di kabel plus lampu mundur ini saya sudah masukin kabelnya menggunakan kawat kalau tidak pakai kawat susah ini sudah saya solasi setiap dirapikan sudah rapi guys supaya tidak bergesek digunakan lapan guys mantap tes tes dulu Fungsinya. Jadi ini kawat tadi Harus mencintai kawat Biar tambah lope-lope Dengan kawat supaya mudah pekerjaannya oke okay guys tak perlu buru-buru kita mengerjakannya kalau belum tahu kita akan menonton video dari teman untuk memasang kabel-kabel pada double din dan warna-warninya orange strip putih biru merah sama hitam untuk yang empat ini sebelah sini udah jelas ini untuk audio ya tiga bisa saya pisahkan ini adalah audio audio bebas kanan sama kiri yang jelas putih sama putih hitam sama abu-abu sama abu-abu hitam itu aja untuk yang warna <tuh> tebas satu persatu ya untuk yang warna hitam ini ini adalah negatif negatif langsung, nah untuk yang merah ini, ini dari setum kontak ya dan yang warna apa ini warnanya kayak begini ya seperti warna kuning kelihatannya ini adalah dari alki. langsung atau enggak setum langsung ya dan ini ada satu warna lagi yang jarang di mobil-mobil lain hanya ada di mobil-mobil tertentu yaitu warna oranye, oranye putih ya ini adalah lampu dari lampu atau bilang lampu senja ya kenapa ada lampu senja ke sini ini untuk menghidupkan apabila tip dalam posisi di malam hari jadi tip tersebut di malam hari bisa ada lampunya gitu jadi kelihatan apabila mau memindahkan channel ataupun mau mati menghidupkan dan untuk satu lagi hampir saja terlewat ini yang warna biru nah yang warna biru ini tentu saja ini untuk jenis ini saya mobil sigra ya lupa saya jelasin kebetulan ini yang saya apa namanya yang saya buat belajar ini saya menggunakan mobil sigra sigra tipe terbagus apa pokoknya tipe aja lah yang penting jelas ini kabelnya warna biru dan warna biru ini menyambung ke audio bisa ke audio bisa juga ke antena kebetulan untuk yang biru ini untuk tipe sigra ini antenanya, antenanya menggunakan eh, menggunakan listrik ya apabila tidak disambungkan maka Antennanya tidak berfungsi atau radionya kurang bagus, jadi harus disambungkan. Ini disambungkannya bisa ke audio, bisa ke antena. Oke. Okay. Lanjut guys, kita pasang, kita cocokkan kabel-kabelnya biar pas. Kita akan pasang double din. Ini bawaan dari dealer Sigra Tipe D. Kita ganti dengan layar sentuh pasang di sini. Pasang di sini. ini kabel-kabelnya jadi kabel reverse-nya warna oranye untuk kamera mundurnya langsung kita pasang guys jangan lupa dilakban kita sudah kambung, guys sambung Masuk lagi, lagi mundur Nah, mundur Ya, mundur oh, lagi Ya, nah, mundur Ini sudah dipasang, sudah dipasang cup-cupnya. Kita tes dulu fungsinya, nyala kamera mundurnya. Sekarang, coba kita matikan dulu, baru kita tes lagi mundur. dia akan nyala sendiri guys mantap next audio bluetooth Terima kasih ya sudah menyimak hingga akhir sampai jumpa besok jangan lupa like dan share video ini